Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, tentunya di channel populer Zainul Olah ya. E, kali Sombong amat. Ini kita ada kegiatan sebenarnya di pagi hari ini ada kegiatan gotong royong semua pemuda untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka Memperbarui e, jembatan gadung ya, tempatnya di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, ya. e, tepatnya pada jam 7 pagi tadi, e, saya bersama kawan-kawan ikut bergabung dengan antusiasnya para pemuda membantu kegiatan gotong royong perbaikan jembatan gantung tersebut. E, selain itu, juga di sini masyarakat yang lewat ataupun pengguna-pengguna jalan atau jembatan ini ikut membantu dengan menyalurkan biaya seikhlasnya meskipun dengan keadaan perekonomian yang sedang menurun atau minim di kampung kami namun berkat semangat dan antusias para pemuda alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik, bahkan tidak butuh waktu lama untuk para pemuda ini kami hanya butuhkan waktu sekitar satu hari dan semuanya dapat berjalan dengan baik ataupun bisa dikatakan selesai Mulai dari penebasan lingkungan jembatan, pemasangan kayu pada jembatan, kemudian pembersihan kawat pada bagian jembatan hingga proses akhir yakni pengecatan atau pewarnaan pada bagian-bagian jembatan kami dapat menyelesaikan dalam waktu satu hari